Halo, sahabat car 2. Sekarang mari kita bahas mobil baru merek PT Astra Daihatsu Motor yaitu Daihatsu Sigra 2023 lahir dengan banyak perubahan eksterior ataupun interior. Halo, Dehatsu Sigra 2023 diluncurkan di pasaran dengan desain yang kompleks dan mengagumkan sekaligus mendapat beberapa pembaruan di berbagai bagian. Apalagi mobil ini membuat para pesaingnya juga merasakannya, karena mobil ini menarik decak kagum para pecinta mobil. Kemudian Daihatsu Sigra 2023 juga disebut sebagai mobil keluarga terbaik karena memiliki nilai yang lebih terjangkau. Selain itu, mobil ini juga memiliki mesin yang sangat bertenaga dan tampilannya disebut sebagai mobil tiga baris. Pada versi terbarunya, Daihatsu Sigra 2023 akan mendapatkan gaya baru dan menjadi SUV, meski belum diumumkan secara resmi oleh Daihatsu, banyak bocoran di media sosial mengenai tanggal rilis mobil ini, hingga video ini dipublikasikan. Bagian depan Daihatsu Sigra 2023 memiliki bumper hitam glossy dengan finishing chrome dan lampu kabut di sisi kanan dan kiri. Selain itu, Tampilan mobil ini semakin mewah karena memiliki lampu depan yang terkesan kecil dan memberikan bentuk memanjang dengan logo Chrome S di tengahnya. Kemudian bagian belakang Daihatsu Sigra 2023 juga mendapat ubahan bumper bawah berwarna hitam dibuat satu garis lurus serta list dan bumper depan seperti dikutip di Jumlenews.com. Di sisi kanan dan kiri, lampu sein dirancang agar terlihat lebih elegan. Felt sudah terlihat lebih besar karena menggunakan felt 5 spoke. Bicara soal harga, Harga Daihatsu SIGRA 2023 di Indonesia terjangkau sekitar Rp139,5 sampai Rp 1747 juta. Perawatan mobil juga cukup sederhana dan mudah. Daihatsu Sigra 2023 memiliki 7 pilihan warna, 10 varian, 2 pilihan mesin dan 2 pilihan transmisi manual dan otomatis. Dengan desain yang lebih mewah ini, tampilan mobil tidak lagi seperti mobil LCGC, melainkan model SUV. Laporan dari kanal YouTube Digimods Design menyebut Daihatsu Sigra 2023 tampak dimodifikasi total. Meski semua tampilan dan konsepnya masih dalam prediksi, Kemungkinan Daihatsu Sigra akan dirilis pada 2023. Tampilan dan desain baru Daihatsu Sigra 2023 terlihat lebih maskulin dan mewah, mirip Fortuner. Meskipun telah menerima pembaruan besar pada desain eksterior dan interiornya, ia tetap mempertahankan gaya berkendara khas Daihatsu.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 Can't do